Terusel ya, mau riding malah jok rusak. Mau ganti jok sih gampang, tinggal datang ke penggal jok motor yang kini sudah banyak tersebar di mana-mana. Tapi harganya mungkin Anda ingin tahu sebelum Anda ke bengkel. Nah, ini dia estimasinya. Harga pemasangan jok motor dipengaruhi banyak faktor. Pertama, Material yang digunakan seperti benang, lem, busa, dan kualitas bahan pelapis. Pemilihan material pendukung tersebut akan mempengaruhi tingkat kerapian dan hasil akhir pengerjaan. Kedua, kerumitan model cok. Makin rumit, biasanya juga makin tinggi ongkos pengerjaannya. Ketiga, kualitas maker yang mengerjakan. Seatmaker rekomend atau tidak beda harga Keempat, lokasi pemasangan Lokasi Seatmaker di pusat tentu beda dengan misalnya Seatmaker di luar jawa Nah, berikut ini estimasi harga pemasangan jok motor Menggunakan MPtech Basic Camaro, Camaro Fiesta, New Superior, dan Picasso Untuk jok standar Rp 175.000 sampai dengan Rp 250.000. Untuk jok custom Rp 500.000 ke atas tergantung model dan tingkat kerugian. Untuk estimasi harga jok menggunakan bahan MBT Premium Carrera, jok standar antara Rp 250.000 sampai dengan Rp 350.000. Jok custom lima ratus rupiah ke atas tergantung model dan tingkat kerumitan. Estimasi harga jok menggunakan bahan Embitech Riders Cruiser. Untuk jok standar Rp tujuh sampai dengan dua ratus Untuk jok custom dua ratus ke atas tergantung model dan tingkat kerumitan. Untuk estimasi harga jok motor menggunakan bahan. Ambitech Giorgio jok standar antara Rp150.000 sampai dengan rp untuk jok custom Rp500.000 ke atas tergantung model dan tingkat perubahan Sedangkan untuk custom papas busa antara Rp25.000 sampai dengan Rp30.000 Semua harga tadi adalah estimasi dan tidak mengikat tergantung nego Anda dengan Seat maker yang akan mengerjakan, jika membutuhkan informasi lain mengenai produk MDT, Anda bisa mengakses www.mdetektopimpul. Bisa juga menelpon hotline MDT di 02145842598 atau via WhatsApp di 081219822323. Untuk estimasi harga pemasangan jok mobil dan home interior, Anda bisa klik. Di video berikut ini, sampai jumpa.